Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan membahas pada kunci jawaban Halaman 115, 116, 117, 118, 119, dan 120 Pada tema 3 kelas 6 Jawab pertanyaan berikut. Oke, ini ada di halaman 115. Apa topik masalah dari teks tersebut? Kita jawab dari nomor satu. Pak Habibie seorang pekerja keras, cerdas, inovatif, yang berhasil berinovasi di bidang teknologi penerbangan. Pertanyaan nomor dua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Tidak, teks tersebut bukanlah teks eksplanasi ilmiah. Contoh dari teks eksplanasi ilmiah adalah teks biografi Gunung Berapi. Pertanyaan ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Sebagai generasi muda, kita harus memiliki motivasi belajar dan berinovasi demi masa depan kita. Jika kita mau belajar memiliki pandangan memajukan diri sendiri, kita bisa. Jangan mudah menyerah jika jatuh bangkit lagi dan saat sudah sukses, selalu rendah hati. Masih di halaman 115, cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Pada pembelajaran sebelumnya, perhatikan kata bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman. Pertanyaan pertama, apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, jelaskan alasannya. Kosa kata yang bercetak miring tersebut belum sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, karena kata yang bercetak miring merupakan bahasa Inggris. Berikutnya di halaman 116. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Kita jawab dulu yang nomor dua. Penggunaan kosakata seperti itu biasanya ditemukan pada percakapan sehari-hari, misalnya ketika berbicara atau mengirim pesan singkat kepada teman. Pertanyaan ketiga, kapan? Saat-saat kita dapat menggunakan kosa kata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut Jelaskan alasannya Kita sebaiknya menggunakan kosa kata tersebut dalam keadaan yang tidak formal Misalnya seperti sedang berbicara ke teman Sebaliknya, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan kosakata tersebut dalam keadaan formal atau resmi. Berikutnya, masih di halaman 116. Cermati kosakata non-baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya pertama gimana sih kita kata tanya untuk menanyakan keadaan atau proses kata baku adalah bagaimana bikin menciptakan sesuatu membuat modern sesuatu yang terbaru modern empat zaman waktu atau rentang waktu zaman dipakai memanfaatkan sesuatu untuk menggunakan dipakai Berikutnya di halaman 117, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat? Banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 2 meter. Saat ini teknologi berkembang semakin modern. Zaman sekarang kita bisa bertransaksi lewat internet atau secara online. Nomor 5. Komputer dapat dipakai untuk mengedit video dan foto. berikutnya kita akan jawab di halaman 118 diskusikan pertanyaan berikut bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian perikanan dan industri berikan beberapa contohnya baik kita jawab pertanyaan yang pertama pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri adalah memudahkan dalam melakukan pendistribusian barang ke berbagai daerah, misalnya dengan menggunakan pesawat, mobil, atau kapal laut. Kedua, yang terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo yaitu masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pasokan bahan-bahan makanan 118. Beragam hasil produksi Perangkat elektronik pakaian Obat-obatan, kendaraan, kehidupan masyarakat, distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata, ekonomi masyarakat stabil mendukung pembangunan, kehidupan masyarakat, distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata, harga barang mahal, ekonomi masyarakat tidak stabil. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 119 Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaannya Tuliskan dalam diagram fan berikut Rangkaian seri dan rangkaian paralel Rangkaian seri Disusun dengan cara bersambung atau sejajar Aliran listrik berada dalam aliran kabel Contoh rangkaian seri adalah lampu senter. Jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Rangkaian paralel disusun berderet. Komponen-komponen tersisa komponen lainnya tetap berfungsi. Contoh rangkaian paralel adalah Lampu pengatur lalu lintas. Masih di halaman 119, ayo renungkan. Tekun kerja, kerja keras dan pantang menyerah adalah modal utama untuk menjadi seorang penemu. Sudahkah kamu disiplin mengerjakan tugas-tugas dengan tekun? Ya, saya sudah disiplin mengerjakan tugas-tugas dengan tekun. Berikutnya di halaman 120 Sudahkah kamu bekerja keras untuk menemukan jawaban dari beragam masalah saat mengerjakan tugas-tugas? Ya, saya sudah bekerja keras untuk menemukan jawaban dari beragam masalah saat mengerjakan tugas-tugas. Sudahkah kamu berpendirian teguh dan pantang menyerah saat beberapa? Berapa kali percobaanmu gagal? Iya saya sudah berpendirian teguh dan pantang menyerah saat beberapa kali percobaan saya gagal. Kerjasama dengan orang tua Diskusikan bersama orang tua di rumah tentang pentingnya sikap kerja keras dan pantang menyerah. Minta orang tuamu bercerita tentang pengalaman mereka saat mengalami kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Pengalamanku saat itu. Dua tahun lalu, aku sempat tinggal kelas. Aku sangat kecewa saat itu. Terlebih karena aku sudah berupaya sangat keras dalam belajar dan menyelesaikan ujian. Tapi ketika hasil ujian sudah keluar, ibu guru mengatakan bahwa aku gagal naik kelas. Aku sempat tidak mau mengakui kegagalan waktu itu. Setidaknya butuh beberapa hari sampai ayah dan ibuku mengajakku berbicara. Menurut ayah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ayah berkata kepadaku bahwa lewat kegagalanku, Kali ini aku bisa banyak belajar banyak hal Aku pun akhirnya sadar Mungkin kegagalanku waktu itu adalah pertanda bahwa aku belum belajar dan berusaha cukup untuk meraih prestasi Dari situlah aku belajar untuk melihat kegagalanku saat itu sebagai peluang untuk belajar lebih keras dan tetap semangat Baik, itu saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.